Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Firmansyah dari Prodi Teknik Informatika. Alamat saya itu dari Lumajang, NNEM 204301040. Ah, Alhamdulillah, di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan dari materi Pendidikan Agama Islam yang bertema eksistensi ibadah dan hikmah sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di sini uh, saya akan menjelaskan dulu eksistensi ibadah. Apa eksistensi ibadah salat itu dalam Islam? Dalam Islam itu uh, mengajarkan atau mengartikan bahwasanya pengertian eksistensi ibadah dalam salat dalam Islam itu yaitu adalah sholat dalam Islam. Pentingnya sholat bagi orang Islam, bagi agama Islam. Ah, karena sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu ta'ala Jadi, dalam eksistensi ibadah sholat ini, sholat itu didefinisikan sebagai jalan, sebagai penyambung. Kita sebagai umat Islam itu penyambung dari manusia ke Kholiknya gitu. Lebih jelasnya hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu Jadi ketika kita sholat itu adalah merupakan Tempat di mana kita ingin, ketika ingin uh, berkomunikasi, berbincang-bincang secara langsung, sih, Allah itu melewati sholat. Nah, itu jadi manusia itu, manusia itu bisa berkomunikasi kepada Allah dengan melalui ibadah sholat, nah, Itu dan sholat juga mempunyai kedudukan yang dapat penting dan mendasar dalam Islam. Sholat itu sangat penting dalam dasar Islam. Karena sholat adalah kewajiban yang sudah diturunkan oleh Allah langsung kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di mana uh, di sana memerintahkan Allah itu merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan sholat. Qiyamu musolat, berarti didikanlah sholat. Siapa yang disuruh dirikan salat? Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh dis, diperintahkan untuk uh, diperintahkan untuk mendirikan salat dan bukan Nabi Muhammad saja tapi umat-umat uh, Nabi Muhammad itu juga diperintahkan. Karena di sini kan uh, satu jalur kan lah, jalur. Dari pemimpin dulu, pemimpin diperintahkan berarti kaum-kaumnya ya harus mengikuti gitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah uh, be, posisi, posisi, posisinya adalah posisi, uh, posisi yang hal-hal yang harus dicontoh, hal-hal yang harus diikutin dalam dasar uh, dalam agama Islam. Siapa yang bawa agama Islam? Naim Muhammad diturunkan langsung kepada oleh Allah nah itu saya menjelaskan dari dasar mendasar dalam islam itu yang tidak bisa disejajarkan dengan ibadah-ibadah yang, hmm, yang lain ini, emang ibadah-ibadah yang lain itu gini seperti puasa zakat hmm, dan hal-hal yang lain lah kayak ibadah sodakoh itu kan itu perintahannya itu masih melalui malaikat jibril kan masih ada perantara gitu kan tapi kalau sholat itu beda lagi kalau sholat itu Nabi Muhammad diutus, dipanggil oleh Allah ke suratul muntaha itu dapatnya hadiahnya, hadiahnya itu sholat jadi sholat itu adalah hadiah yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya dan ibadah-ibadah yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad dan umat-umatnya Gitu. Yang kedua, uh, lanjut. Di sini uh, ada hadis. Hadis itu menerangkan bahwasanya surah al-hadis menjelaskan pentingnya sholat bagi agama Islam. Nah ini, di mana pentingnya sholat itu begitu pentingnya sampai uh, Rasulullah itu bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang, yang di mana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Umar radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uning al-Islam al-hams Rasulullah, Di sini mengartikan, di sini memerintahkan, kayak di sini udah kayak berpilar-pilar rukun-rukun uh, Islam ya. Kayak bagian rukun Islam gitu. Di sini Islam dibangun atas lima pilar. Berarti yang dianggap rukun Islam ini gitu. Yang isi silikon Islam ini, yang pertama, di mana uh, yang dikatakan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah, bersaksi kol bersaksi bahwa tidak ada Allah. Ini Allah ya, bukan ilah, tapi salah ketik. Allah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Bersaksi bahwa tidak ada Allah, eh, tidak ada Tuhan, bukan, bukan. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak dibedahi dengan benar selain Allah Berarti Tuhan selain Tuhan tuh, Allah Itu bukan apa ya, kayak orang-orang itu gak boleh untuk menyembah dia mereka tuh uh, di Tidak boleh melarang untuk menyembah-menyembah menyembah hal yang lain Atau Tuhan-Tuhan yang lain gitu Yang benar untuk disembahi itu adalah Ya Allah karena memang azaz Allah itu memang pantut disembah. Dalam lafadz Allah Ilaha illallah itu sudah jelas. Itu uh, persaksiannya kayak bentuk persaksian bahwasanya emang tidak ada Tuhan yang lain lah, tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang menciptakan dunia dan isi -isinya ini ya Allah. Bukan Tuhan-Tuhan yang lain, tapi mereka itu salah ber apa ya berkedudukan lah bersalah. Uh, salah menilai, salah meyakinkan. Jadi mereka itu meyakinkan bahwa bahwasanya benda-benda ini adalah Tuhan gitu, ya, gitu. Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah atau Rasulullah. Muhammad ini adalah Rasul utusan Allah. Jadi gimana Allah itu cara Allah itu menyirkan inilah agama yang benar, ini Tuhan kamu yang benar lah ketika itu Allah itu mengutus salah satu seorang hamba yang bernama Muhammad Muhammad dulu adalah utusan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dimana Allah itu mengutus dia, beliau mengutus beliau untuk menjelaskan atau me menerangkan uh, bagi um umat manusia yang berada di muka bumi ini gitu bukan uh, bukan manusia saja tapi golongan-golongan jin dan manusia juga dan makhluk-makhluk yang lain itu sudah meyakinkan bahwasanya itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah nah itu ya kadang ada yang beda-beda sih? dan yang kedua yang kedua, wa ini. Perintah dari Rasulullah itu perintah dari Rasulullah yaitu wa iku musollah yaitu dirikanlah salat. Janganlah engkau tinggalkan salat. Ketika orang yang sudah uh, masuk Islam yang bersahadat gitu kan. Syahadatul syahadatul isnatunaini, isnatunaini itu. Ketika sudah bersahadat, otomatis orang itu sudah termasuk bagi bagian-bagian orang yang berbudah beragama Islam. Nah, ketika udah beragama Islam, maka kita bagi orang Islam ini. Di sini saya akan melanjutkan dari hadis yang dimana hadis itu menerangkan dari uh, syahadat ya, syahadat ini, syahadat dua, dimana syahadat dua itu menilai. Kayak berbunyi itu syahadat Syahadatan Allah ilaha illallah wa asyadatan Muhammad Rasulullah Yang dibaca, dibaca manusia uh, umat Islam itu gini: Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadun Muhammad Rasulullah Di mana syahadat ini adalah sekayak Pokoklah, paling pentinglah uh, pintu Ah, uh, Lebih gambarnya pintu Pintu untuk masuk Islam Dimana orang yang ketika mengucapkan syahadat dua ini, otomatis hal itu adalah otomatis masuk Islam gitu, dengan membaca syahadat dua, tapi sampai apa ya, dengan keyakinan mereka ya harus dengan niatan lah gitu. dan yang kedua yaitu Eiko Maswala, dimana. Uh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita untuk menegakkan sholat. Ketika kita itu diperintahkan ataupun dianjurkan berarti kita harus melakukan. Yang dimana ketika udah melakukan syahadat dua, kita dari wajibnya sholat sampai sholat ini ditempatkan ke nomor dua karena sholat ini apa ya beda beda dari ibadah-ibadah yang lain kayak zakat ini, kayak menekan puasa, menekan ibadah haji, gitu. Karena di mana sholat ini diturunkan itu gak usah pakai perantara, gitu. Karena emang sholat ini hadiah langsung dari Allah, hadiah spesial, lah. Sampai-sampai malaikat itu gak, apa ya, uh, ketika Ber, ya berkomunikasi antara Muhammad sama Allah swt ini mereka ini masih nggak tahu gitu berarti ke apa ya uh, jalur langsung lah dari Allah swt kepada Muhammad dah ketika melakukan zakat melakukan eh, maaf zakat dengan haji ini beda bedanya zakat haji dan puasa dalam bulan Ramadan. ini pakai Allah itu menurunkan melalui malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril itu menurunkan wahyu-wahyu yang dari Allah kepada Nabi Muhammad itu. Tapi bukan Nabi Muhammad saja ya. Ya kayak Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa gitu kayak mushaf-mushaf yang lain atau wahyu-wahyu yang lain yang diturunkan oleh oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para para utusan Allah dan nabi-nabi Allah. Dan lanjut, keterangan di sini bahkan Rasulullah dalam hadis, sebuah hadis menegaskan bahwa salat menjadi pembeda atau pembatas yang tegas seorang muslim dengan orang yang kafir. Dulu Rasulullah uh, sampai ber, ada perjanjian gini ya, perjanjian gini, perjanjian antara kami dengan mereka, orang kafir adalah mengenai salat. manusia siapa yang meninggalkan maka dia termasuk telah kafir. Nah. Sampai ketika kaum muslim ini dengan eh dengan kaum kafir perjanjian Rasulullah ini mengenai salat. Di sini mengenai salat kan. Perjanjian Rasulullah itu mengenai sholat di mana Rasulullah itu sampai berjanji gitu kan antara antara kami dengan mereka orang kafir gitu. Adalah mengenai sholat dimana barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir meskipun dia umat Nabi Muhammad dia meskipun siapa gitu ketika dia berniat ataupun disengaja gitu meninggalkan sholat maka dia termasuk orang kafir otomatiskah kafir ini hadis kayak hadis apa ya saya udah jelas riwayatnya ya kayak prawiwirawinya udah jelas dari hadis riwayat Ahmad Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasai dan Ibnu Majah udah kayak Hadis ini memang soheh, gitu kan. Udah jelas, emang ya, hadis pirawat-pirawat ini sudah kayak terkenal lah, terkenal dalam hadisannya. Senada dengan hadis tersebut, Umar bin Khattab juga mengatakan, sampai Nabi, Umar bin Khattab ini sampai mengatakan seperti ini juga. Tapi beda perkatannya. Tapi satu intilah. Tidak ada Islam bagi seorang yang tidak menegakkan salat Dimana penjelasan ini, bagi orang yang, yang meninggalkan sholat bagi berarti dia bukan Islam gitu sampai ya nadanya dari kayak penyamarannya perkata penyamaran sampai tidak ada Islam bagi seorang yang tidak menegakkan sholat nah ini penjelasan gitu ekstasi peranan penting ibadah meninggalkan diri kepada Tuhan di mana orang yang sudah beribadah sholat itu kan ibadah di mana ibadah sholat itu termasuk dari mendekatkan diri kepada Allah ketika kita itu merasa nyaman lah, kenyaman ataupun mendekatkan diri untuk ke Oda Allah itu gimana gak usah serumit-rumit mungkin ya kita itu melakukan sholat maka kita itu udah kayak otomatis lah mendekatkan diri kepada Allah tapi kita itu tanpa menyadarkan diri ya lama-kelamaan ketika kita rajin baru kita itu merasakan manisnya itu sholat manusia kita gitu sudah dekatlah lah kepada Allah tapi jangan sampai merasa dekat lah biar kita itu sampai melomba-lomba untuk mencari kiri kepada Allah itu dan di sini ada hikmah sholat bagi kehidupan manusia di mana faidah faidahnya atau keutamaan bagi manusia itu banyak ya sholat itu yang pertama itu kan sebuah eh apa sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih manusia kepada Allah di mana orang-orang yang sudah diberi nikmat kepada Allah, diberi kayak kesehatan, kayak rezeki dan sebagainya dan sebagainya gitu. dimana tempat sholat ini adalah tempat orang itu bersyukur, bersyukur atau berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kepada Allah. Atas segala nikmat yang digaruniahi yang telah diberikannya. Allah itu sudah mem memberi segalanya ya kepada kita, memberi kayak bukan segalanya tapi kayak Rezeki yang kita, yang kita, yang kita itu butuhkan, Allah itu memberi. Nah, gitu. Kan ada sampai, ketika kita itu, uh, ayo itu butuhlah. Untuk hukum, fasta jalib Gini, untuk hukum, berdo'alah kalian semua, maka, fasta maka saya akan mengumpulkan permintaan kalian semua. Tapi masih ada proses-prosesnya juga. Jangan dikunyah secara langsung gitu. Dan yang kedua dengan sholat manusia akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa taala. Juga dengan itu semua perbuatannya akan selalu menuruti batas-batas hukum yang telah ditentukannya sehingga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ketika sholat ini kita itu merasa udah ingat ya dari lafadz Bismillahirrahmanirrahim aja sudah jelas di sana. Bismillah dengan menyebut Allah yang maha Bismillahirrahmanirrahim di sana dengan menyebut Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, di udah kayak Panjingan lah untuk mengingat pada Allah gitu, lafal itu. Gimana Allah itu sudah kayak mengasihi kita, menyayangi kita, masa kita itu kayak bodoh amat kayak abaikan gitu, otak apa itu? Juga dengan itu semua pertanyaannya Menurut batas-batas hukum yang telah ditentukannya sehingga akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sudah sudah beringat kepada beri Allah setiap orang yang ingat kepada Allah hal yang keji itu masih dipikir-pikir dulu mau melakukan per perbuatan yang uh, mungkar itu masih dipikir-pikir dulu pikirnya gini aku pantas gak ya melakukan hal ini gak enak sendiri gak ya aku gak enak sendiri aku ini udah hidup numpang Badan ini milik siapa? Nafas ini milik siapa? Semuanya ini milik Allah. Aruh saya aja milik Allah. Tapi saya kok, kok mau melakukan hal-hal yang dilarang Allah? gitu. Masih berpikir seperti itu enggak sih? Terus uh, yang ketiga itu mendidik dan membiasakan manusia hidup teratur dan disiplin. Ketika itu udah melakukan sholat dengan tepat waktu. Uh, istiqomah gitu. Kita itu kayak udah terdidik lah setiap harinya didik, dididik sholat oleh sholat gitu. biasanya manusia itu hidup teratur dimana orang teratur itu ketika sholat aja dalam sholatnya udah teratur ketika adan aja udah berangkat gitu dia dia pasti kerasa semua kehidupannya udah biasa untuk beratur sampai di waktu-waktunya sampai disiplin tapi orang-orang yang tepat melakukan, ya ya, melakukan sholatnya tepat waktu ya kita. lanjut penjelasan keempat, menanamkan rasa persamaan dan persatuan dengan mengerjakan soal berjamaah sehingga hilangnya sifat sombong dan kebur, orang yang sudah <coughs> bersifat tak sehingga serta dan bertambah sifat dan rasa pedulian sosial gitu. kadang orang yang sudah kita itu menganggap saudara kita sendiri kadang orang itu sudah kayak dianggap saudara-saudara yang lain itu kayak udah kayak satu keluarga gitu kan rasa kita itu semakin bertambah rasa sifat toleransi kita itu semakin bertambah jadi dimana orang yang berjamaah orang yang kompak ataupun kumpulkan-kumpulan itu itu merasa mereka itu kayak berjamaah satu kumpul untuk berada Allah untuk menegakkan agama kita gitu kan mereka itu merasa pasti merasa kepeduliannya semakin erat rasa Kecintaannya, kasih sayangnya, pasti tambah besar. Nah, seperti itu. Dan di sini cukup sekian ya, dari presentasi dari saya. Ketika ada, mungkin ada kesalahan, ataupun kekurangan, meskipun keliruan kata, gitu kan. Karena saya masih awam, dan saya mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.